Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya melanjutkan Pembahasan kita Setelah kita membaca rotik Mulai hari ini Kita akan baca Wirid Sakron Wirid Sakron ini Adalah wirid Dikhususkan untuk pasukan Di Ibarat obat Wirid ini dosis tinggi Tidak boleh dibaca Lebih dari satu kali Selama satu kali 24 jam Pengarangnya adalah Salah satu cucu Kebanggaan Nabi Muhammad SAW Wasallam al-Imam Al-Habib Abu Bakar Bin Mugudamuthani Al-Habib Abdurrahman Nasagaf al R.A.W وَنَفَعَنُ اللَّهُ ma. Mudah-mudahan beliau ridho dengan kita Untuk wiridnya ini kita baca Dan wirid ini juga perlu ijazah Sebagaimana Al-Fakir Sayang serba kekurangan di sini diberikan ijazah Oleh yang tercinta Al-Habib Ahmad Jamal bin Tohabba Agil Al-Fakir juga mendapatkan ijazah Dari Al-Habib Abdullah bin shihab. Al-Fakir juga mendapatkan ijazah langsung dari maha guru guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad Musaleh bin Hafidh Al-Fakir juga mendapatkan ijazah dari para habaib yang lain, para masyayikh para ulama, para kiai yang lain untuk membaca Wirid Sakron Wirid Sakron ini memiliki satu khas Orang kalau baca wirid ini, kalau nggak tahan biasanya temperamen. Mak. Temperamen ngamuan, ini efek daripada, <laughs> efek daripada, wirid atau bacaan. Belum. Ini kok seperti obat ya, kok no, no efek sampingnya segala macam ya. Memang zikir itu, ala bivikirlah, tatma inul, Zikir kepada Allah itu untuk menenteramkan hati. Lalu kok bisa tentram? Ya karena berzikir kepada Allah. Padahal cuman membaca. tidak ada yang namanya menenteramkan hati kok bisa dengan zikir. Mestinya menenteramkan hati orang tuh menjadi tenang yang enggak obat ya. Obat ya. penenang. Makanya bisa tuh, bisa tenang. Efek doa itu ada. Efek wirid itu ada. Nah diantaranya wirid yang kita baca ini, wirid dosis tinggi. Jadi tidak boleh sembarangan seseorang itu membaca wirid ini. Sebab perlu ijazah, maka di kesempatan ini saya akan berikan ijazah. Nanti sama-sama mengatakan gobilna ijazah. Ajasna kum bima ajasna Habib jamal wa masyaykhina. Masyadi Had Umar bin Salim bin Hafid, kau bilang, ijazah. Mudah-mudahan ijazah ini sampai dan menyambung hingga pengarangnya dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bacaannya, saya harap semua punya wirit ini. Kholasotul Madad. Kholas satu ini yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Hafid. Jadi ada wirid di sini doa Asmal Husna. Setelah itu ada beberapa qasidah kusidah. Setelah itu ada wirid menjelang fajar, wirid tahajud sebelum sholat fajar. Lalu ada wirid setelah sholat fajar. Ada wirid setelah sholat duhur, asar, ashar, maghrib, isya. Ini ada tartibnya ada kaifiahnya dan ada tuntunannya membaca kholashatul madad ini. Jadi jangan cuman baca wirid sakronin. Iringi dengan wirid-wirid yang lain dan terbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Jadi saya harap semua nanti punya kholashatul madad, jangan ditinggal ini. Ini senjata kita ini. Senjata tercanggih kita. Tidak ada senjata yang lebih canggih dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya Nuklir Mereka punya bom Mereka punya pesawat Tidak ada sedikit pun Yang bisa mengalahkan wirid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya apa? 10 November 10 November Mbah Wahab Hasbullah Berdoa Ambil ngawo kacang hijau Lo teng lo meledos Ini fakta ini Di dalam artikelnya satu majalah Surabaya of Heritage di polit Belanda itu masih ada sampai sekarang bagaimana sesuatu yang gak masuk akal bisa terjadi pada 10 November kuncinya pada apa? Adua silahul mu'min atau muslimin doa ini senjata bagi orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi wirid ini benar-benar kita baca nanti setiap hari tapi sampai 2 sampai tiga kali terutama sindrom duwi bujo, tulung eh, don jajal, 10, berong puluh ini sudah banyak yang praktek, atau gendeng loh wong, eh. ini anak pondok itu ada yang nyoba, jangan ngomong, ada namanya fulan bin fulan baca sampai 50 kali ini pengalaman di pondok ini dibaca aja terus, mosok, coba anda yes coba. Sudah selesai baca, ini syahid, saya syahid yang menyaksikannya. Tidak tahu sekarang di masalahnya dari Jombang, saya ingat namanya, saya nggak mau menyebutkan. Sudah baca, jam 1 malam bangun. Mandi, dia mandi, terus ini tidak ada, ada apa sih. Di, saya di mondok di batu tempatnya Habib Jamal. Jam 1 malam ini mandi, tangi, kok panas ya Ini batu, musim bediding jadi musim yang ndak hujan, musim kering dinginnya minta ampun. Ini mandi, panas sendiri, sapi mandi, pakai surban, pakai jubah, ceramah di tempatnya Habib Jamal. Bayangkan juga, ya. keting dengan ya, model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaget saya. iki opo, warahmatullahi Anak di pondok, bingung kapan lihat. Di jam 1 malam ceramah di tengah aula bayangan juga. Ba. Berdiri di situ. Jadi dia seolah-olah melihat banyak makhluk di situ katanya. Ya. A, tambah suwe, tambah nemenus berhenti baca ndak saya ketagihan. Memang ketagihan orang baca ini. Wirid sakron. Makanya wirid yang mabuk sakron yang kita lalai maksudnya itu e, menghilang ya. Akal kita menghilang tapi menuju ke makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk lautan Makrifat Dan sebagian orang yang membaca Wirid ini Ada beberapa kisah Ada seseorang yang Membaca Wirid ini secara istiqomah Dia naik bis Kecelakaan Itu satu bis mati semua Dia nggak tergores sebenarnya Ini hak ini Ada saksi hidupnya Kawan kapan saya suruh cerita Dan ada fotonya Satu bis Hancur semua Dia tergores saja enggak kebentuk tuh kata dia, maka dakduk-dakduk gitu aja ya ini bukan berarti terus sakti jajal, ya? jajal aku lelaki, lelaki tak ya mati kon. jadi ini, wirit -e ini akan menemani si pembaca ketika sudah tidak ada nafsu di dalam hatinya tidak ada nafsu, tidak sum'ah atau gila popularitas tidak ingin dinilai mulia oleh orang lain kalau kita masih sum'ah kita masih gila, popularitas aku baca, berarti keping dianggap sakti. Gitu. Ya, tambah mendelep, ya ndak ada. Makanya, kemuliaan itu tidak bisa dikejar. Jangan meminta kemuliaan di hadapan manusia, tetapi memintalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang, Kadang orang baca ini mengamalkan ini ziarah untuk makamai para wali, gak tahu taklim. Ya, sampai kiamat akhirnya jadi ya. dukun, ya jadi dukun udah jadi dukun kak payu mana kadang-kadang ya akhirnya dukun dukun dukun cabul ya nah, ini akhirnya ndak karuan makanya ilmu ini harus dipelajari untuk menuntun pemiliknya baca wirid harus tahu ada ijazahnya setelah baca wirid kita amalkan dengan apa membersihkan dengan taskeatun nufus membersihkan jiwa jangan sampai sombong jangan sampai sumah gila popularitas bener-bener ikhlas di jalan Allah Nanti suatu saat buktikan Kalau sampai kita terjadi sesuatu, wirid ini akan datang Hal liahnya. Satu keadaan wirid rotib ini akan datang Wirid sakron ini akan datang Dan orang kalau membaca Membaca wirid ini Secara istiqomah Tidak ada yang dia takuti Kecuali Allah dan Nabi Muhammad Alaihi Ka'wat diblas Dan memiliki iman yang kuat Insya Allah Niat Baca wirid ini untuk jihad di jalan Allah, untuk membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi umat Islam. Jadi bukan untuk kita bangga-banggaan, bukan untuk kita uh, agar mendapatkan pujian dari orang, enggak. Justru akan membuat kita dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat baca wirid ini benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun membaca wirid ini. Diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca doa. Allahumma inni ahtabtu bidarbillahi tuluhu masya'allahu kufluhu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sakfuhu la haula wa quwwata illa billahi al azim <tuh bina min> wa suratel suratel Terus membaca surun. Sama tangannya di atas. Surun, dikelilingkan Nunjuk ke atas Pakai jari telunjuk Surun, surun, surun Mutar begini Setelah itu, jika kita Benar-benar kuat Mulai dari depan Surun, surun, surun Tangan dua begini, surun, surun, sampai ke belakang Surun, surun, ke depan lagi Surun, surun, surun, surun, surun, surun Terus gini mutar begini Ini baca wiridnya setelah itu, membaca Wa ayatu, ini dibaca juga Wa ayatu Allah la ilaha ilahu wal hayyul qayyum La ta'kuduhu sinatun wa la naum Lahumma fis samawati wa ma fil ab Man daladhi yashfa'u indahu illa bi biiznih Ya'lamu ma bayna idihim wa ma khulfahum Wa la yuhituna bishayin min ilmihi illa bimasha وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Setelah membaca ayat kursi maka dengan bacaan dinastadarot kama stadarotil malaikatu bimatinatir rasul bila khandakin wala surin min kulli makdurin wahadarin mahdurin wamin jami'i surur lalu membaca tatarusna billah tiga kali tatarusna billah tatarusna billah tatarusna billah min aduina wa aduillah, min saqi arsillah ila qoi ardillah bimi'ati alfi alfi alfi alfi la hawla wala quwata ila billahil aliyil azim sin'atuhu la tanqati'u Bimiati alfi alfi alfi la hawla wala quwata ila billahi al-Ali al-Azim Azimatuhu la tan shaku bimiati alfi alfi alfi la hawla wala quwata ila billahi al-Ali al-Azim Allahumma in ahadun aradani bisu'in al jinni wal insi wal ukhushi وغيرهم من سائر مخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في اندكاس وقلوبهم في وسواس ويدهم في إفلاس وبقهم من الرجل إلى رأس لا في سهل يقطعوا ولا في jabalin yatla'u Bi mi'ati alfi ألف لا la ولا wa la بالله ila العظيم al الله على سيدنا Wa وعلى ala وسلم Muhammadin Wa ala alihi wa يصفون Subhana على المرسلين والحمد amma yasifun Wa salamun ala mursalin Wa alamin Fi Khalkih, nafsih, wa arsih, wa Jadi nanti itu kita akan lazimkan, kita akan baca semuanya nanti punya ini, khusus nanti di musola saadah ada tolong buatkan ini, apa jenisnya uh, lembaran, lembaran bisa dibagikan di sini, nanti kita laminating, nanti biar di sini lagi seperti rotif itu. Jadi dalam roti, mending kita sisipkan, iya, atur ya, ya. Insya Allah kita akan membaca ini. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita.